Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Milestari SPD di info Tang Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Lusungnya Sangat Berikut liputannya Sebanyak 3 orang peserta didik dan 1 orang alumnus Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan berhasil membawa pulang 1 medali perak dan 3 medali perunggu dari 3 cabang lomba Habgido yaitu Hyung, Dariun, dan Hon pada ajang pekan olahraga Provinsi ke-11 Kalimantan Selatan tahun 2022 yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 7 November 2022. Peserta ke didik dan alumnus MTSN 7 Hulu Sungai Selatan tersebut, Haji Sari Eliyanti, alumni kelas 9C, peraih medali para pada Hiung Putri atau Seni Gerakan Solo, Aliyah Rahmi, kelas 9C, menyabet medali perunggu pada Darion atau Seni Tarung, Ahmad Pajmi, kelas 9B, menggondol medali perunggu pada Hiung Putra. Haji Sari Eliyanti alumni kelas 9C dan Aulia Rahmi kelas 9C menyabet medali perunggu pada honsensol atau semi gerakan berpasangan. Penyerahan medali Pawcraft crop 11 kelas cabor Hapkido tahun 2022 dihadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad SAPMA dan Ketua Cabor Hapkido Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Wagito Munawar serta sejumlah coach atau pelatih dari tiap kabupaten. Kepala MTSN 7 Lusungai Selatan Jam Juri SAG MPDI ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya sangat senang sekali sembari bersyukur dan mengapresiasi prestasi peserta didiknya yang telah mengharumkan nama kabupaten, khususnya MTSN 7 Lusungai Selatan. Sementara Aulia Rahmi kelas 9C penyabat medali perunggu pada cabang lomba dari Yun atau Seni Tarung, saat dikonfirmasi setelah lomba mengakui keunggulan lawan tandingnya dari Kabupaten Tanah Laut yang sulit untuk dikalahkan. Alhamdulillah saya dapat mengalahkan atlet dari dari Kabupaten Banjar. Lalu ketika saya berada di babak perlawanan final harus tunduk dan mengakui keunggulan lawan dari Kabupaten Tanah Laut. Namun semua ini adalah pengalaman yang terbaik untuk meraih prestasi lebih baik lagi di, di masa depan. Sampai jumpa di MPA 17, sangat selanjutnya. Saya ministrei SP.